Hai oh semuanya ketemu lagi bersamaku Uci. Nah di videomu kali ini seperti biasa aku pengen ngasih edukasi ke kalian kemudian kita share- sharing gitu kan ya tentang produk-produk um, ataupun obat-obatan yang katanya nih gitu kan bisa menyebabkan menyuburkan kandungan, terus juga bagus banget buat program kehamilan. Nah, video aku kali ini aku bakal ngebahas bener nggak sih gitu kan konsumsi kacang hijau itu bisa membantu untuk menyuburkan kandungan. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian apa sih gitu kan manfaatnya bener nggak sih gitu kan kacang hijau itu bisa mempengaruhi kesuburan wanita. Nah, di sini aku bakal ngejelasin ke kalian. So, jangan lupa kalian ditonton sampai selesai ya Terus didukung juga channel youtube ini supaya semakin berkembang Dan aku bakal sharing-sharing ke kalian Edukasi ke kalian Kita sama-sama belajar So kalau misalnya ada masukan Ada pertanyaan Silahkan kalian follow IG aku Langsung aja DM ke IG aku Nanti insya Allah aku bakal jawabin Follow dulu IG nya ya Jangan lupa Terus juga Uh, DM, nanti insya Allah aku bakal jawab langsung pertanyaan kalian kalau misalnya kalian gak mau follow gitu kan ya, kalian boleh komen-komen di bawah, kalau misalnya ada masukan atau uh, punya ide produk apa yang harus aku bahas, kayak gitu silahkan komen di bawah nanti aku bakal cek-cek komen-komenan kalian, yang mana yang bakal menarik buat aku bahas ya guys oke? Okay? ke video, langsung aja nah, langsung aja, ini ada satu pertanyaan yang menurut aku tuh bagus banget kayak gitu kan, nih sekarang aku bacain ya, assalamualaikum dok, apa benar minum rebusan kacang hijau atau makan kacang hijau itu bisa membuat kita menjadi subur, kayak gitu nah, kita bahas ya guys, kita akan mulai dari kandungan dari kacang hijau ini dulu benar-benar efektif enggak sih gitu kan buat program kehamilan karena banyak banget dari teman-teman yang konsumsi kacang hijau yang katanya gitu kan bisa mempengaruhi kesuburan. So, kita kupas tuntas apakah benar gitu kan atau hanya mitos. Nah, guys, kacang-kacangan itu sangat bagus banget dikonsumsi buat kita-kita yang lagi program kehamilan. Kenapa? Karena di dalam kacang hijau itu selain ada folat asid, di dalamnya itu banyak banget protein. Itu tuh dibutuhin buat kita-kita yang lagi menjalani program kehamilan. Di dalam uh, kacang hijau ini sendiri dia itu banyak banget mengandung banyak protein, terus karbohidrat, asam folat, magnesium. Ini tuh bakal memberikan banyak banget manfaat buat tubuh kita kayak gitu benar-benar dibutuhin buat orang-orang yang lagi program kehamilan untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya kayak. buat kalian yang mengkonsumsi jangan hanya sekedar airnya saja ya guys tapi lebih baik itu mengkonsumsi kacangnya langsung kayak gitu misalnya kacang ijonya itu kalian rebus kayak gitu tanpa gula nah itu tuh insyaallah bakal bagus banget untuk memenuhi Kebutuhan nutrisi ataupun mm, Asam folat di dalam tubuh kita Untuk program kehamilan Seperti itu untuk manfaat kacang hijau ini sendiri itu tuh banyak banget guys Jadi selain untuk kecantikan Buat kesehatan tubuh Terus juga rasanya enak Itu tuh emang bener benar dibutuhin Untuk kita-kita kita yang lagi program kehamilan Jadi kalau misalnya kalian nih uh, Untuk mengkonsumsi yang Herbal-herbalan kayak Atau jenis kacang kacangan kayak gini itu tuh disarankan banget buat kalian yang lagi program kehamilan. karena apa? karena benar-benar membantu kesuburan wanita. tapi ingat kalau misalnya kalian itu emang terapinya pakai kacang ijo nih, usahain jangan pakai gula. kita bakal bahas satu-satu manfaat uh, dari kacang ijo ini buat kesehatan rahim. lima adalah untuk menyehatkan kesehatan reproduksi wanita. Karena di dalam kacang hijau ini terdapat protein yang membantu banget untuk menyuburkan kandungan Dua manfaatnya adalah mengatur hormon reproduksi dengan baik Sih gitu kan, karena dalam uh, kacang hijau ini sendiri dia terdapat omega 3. Nah, omega 3 ini yang bisa mempengaruhi hormon reproduksi itu. Gak di dalamnya itu terdapat folak asid. Disinilah untuk menjaga ketika kita itu lagi atau uh, persiapan kehamilan untuk menghindarkan bayi kita itu dari kecatatan janin. Janin bawaan kayak gitu. Ini tuh benar bener bagus banget sih, rekomend banget buat kalian yang lagi program kehamilan juga. Gak adalah kesuburan terjaga. Kenapa sih? Kok bisa gitu kan ya? Nah, mengasarkan penelitian nih guys Bahwa e, kesuburan itu dapat terjaga dengan baik Ketika seseorang mengkonsumsi zat besi Dan kandungan mineral yang cukup Nah, di dalam apa namanya Kacang ijo ini sendiri itu tuh mengandung magnesium Terus dan mineral yang cukup Dan bisa menjaga kekebalan tubuh Jadi gak gampang sakit gitu guys Jadi kalau misalnya kalian konsumsi apa namanya Kacang hijau ini kalian bisa mendapatkan kecantikan, kesehatan tubuh, terus juga buat program kehamilan bagus banget. Nah, gimana? Bagi kalian yang lagi konsumsi kacang hijau, sok atau dilanjutin terus sampai berhasil hamil. Yang keempat adalah kacang hijau bisa meningkatkan peredaran darah ke dalam rahim. Guys, seperti, seperti yang kalian tahu gitu kan ya, kalau aliran darah yang atau sirkulasi darah yang lancar itu bagus banget buat program kehamilan ataupun membuat apa namanya menyuburkan kandungan kayak gitu kan ya, karena e, aliran darah yang cukup menuju rahim itu bisa membantu untuk memperkokoh atau mempertebal dinding rahim supaya kayak, kalau misalnya lagi hamil biasanya kan ada yang lemah kandungan kayak gitu, jadi e, kacang hijau ini dari kandungannya sendiri omega 3 itu, itu tuh bisa membantu untuk menjaga lapisan dinding rahim, kayak gitu kalau misalnya pas hamil nih gitu kan. Jadi bayinya tuh janinnya tuh jadi lebih aman kayak gitu karena rahimnya terlindungi dengan kokoh oleh omega 3 ini sehingga membuat jaringan atau lapisan-lapisan rahim yang kokoh kayak gitu. lima adalah dapat mengurangi peradangan. Nah, peradangan yang ada di mana sih gitu kan? Peradangan ini juga bisa terjadi di bagian tenggorokan, di perut ataupun di panggul. Biasanya kadang kalau misalnya ada bagian perempuan yang haid itu sakit kayak gitu takutnya terjadi peradangan di bagian panggul Radang panggul itu sendiri itu tuh bakal benar-benar mempengaruhi kesuburan seorang perempuan. Jadi disarankan kalau misalnya kalian nih kalau mens itu biasanya nyari pinggang yang nggak tertahankan, dikhawatirkan itu. Tapi banyak sih kemungkinannya nggak mesti karena adanya infeksi atau radang panggul ya. Tapi akan lebih baiknya untuk mengkonsumsi kacang hijau ini selain untuk mengurangi peradangan, juga untuk mengurangi nyeri saat haid. Keenam, yaitu fungsinya Atau bisa membantu dan Meningkatkan sel telur Ataupun cairan putih yang bisa Kalau misalnya kalian tarik itu, itu tuh bisa lentur Kayak gitu dan gak mudah putus Nah itu tuh merupakan cairan yang um, Cairan kesuburan Kayak gitu, kalau misalnya sedang berhubungan Itu tuh bakal keluar Lendir yang memanjang dan lentur tidak mudah putus nah itu tuh disebut juga dengan lendir kesuburan ya guys jadi uh, fungsi dari lendir itu sendiri untuk membantu mempermudah sperma mengejar atau masuk ke dalam ovum gitu. Nah. dengan bantuan uh, lendir ini sendiri sperma tuh bisa terbantu kayak gitu kan untuk berenang mengejar sel telur jadi lebih membantu mempermudah lah gitu kan untuk uh, sperma mengejar sel telur itu yang ketujuh bisa untuk memperlancar menstruasi. Nah guys, seperti yang kita bahas tadi itu bahwa omega 3 itulah yang mempengaruhi hormon kesuburan, kayak gitu. Nah, omega 3 itu sendiri dia itu bisa mempengaruhi hormon kesuburan, sehingga kalau misalnya perempuan itu dikatakan subur, kalau misalnya menstruasinya itu selalu datang rutin setiap bulannya. Jadi, kalau misalnya ada juga sih, misalnya yang mengalami PCOS tapi mensnya lancar-lancar jaya aja. Tapi ada juga nih perempuan yang kadang mensnya itu datangnya 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau 1 tahun sekali. Itulah manfaat dari kacang hijau ini. Jadi kalian pasti banyak banget lah, gampang banget untuk menemukan atau mencari. Um, kacang-kacangan ini, karena emang bagus banget buat kesuburan itulah kandungan dari kacang hijau ini itu tuh emang recommended banget buat kita yang lagi program kehamilan buat kalian yang pengen nyobain gitu kan konsum konsumsi kacang hijau ini itu bagus banget, mau kalian bubur atau kalian minum, kayak gitu kan tapi akan lebih baiknya kalian itu mengkonsumsi kacangnya langsung, kayak gitu, itu tuh lebih mendapatkan protein, omega 3 nya juga terus sama magnesiumnya juga jadi itu tuh bener-bener bagus untuk membantu kita yang sedang program kehamilan Nah buat kalian yang udah konsumsi kacang hijau ini lanjutin aja terus semoga aja berhasil ya ga. Itu aja videoku kali ini. Jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang. Aku bakal sharing, ngasih edukasi ataupun ngasih pengalaman-pengalaman aku tentang program kehamilan. Nah buat kalian uh, di channel YouTube aku ini ya aku kasih tahu bahwa tujuannya itu untuk memberikan edukasi ke kalian tentang program kehamilan, menjelaskan tentang produk-produk kehamilan ataupun obat-obatan kehamilan. Nah dan sebagainya banyak banget. Jadi dukung terus channel Youtube aku Supaya semakin berkembang Dan aku semakin rajin upload videonya Terus semakin rajin juga berbagi pengalaman Informasi ke kalian So, ditonton sampai selesai ya videonya Sampai ketemu lagi Di, di video aku selanjutnya Bye bye